Ya, inilah daerah NTB Kalau di Jakarta itu preman banyak Omong doang Tapi di sini, inilah preman yang sebenarnya Penguasa jalan Dari pulau NTB, pulau Sumbawa Premanya adalah Kerbau Iya, dulu. selamat jalan di pulau Sumbawa Oke, ini ternyata ada uh, kepercintaan ini untuk kita, kita keluar Oke teman-teman, kami sudah uh, sudah di tol Jakarta Cikampek. Tiga puluh itu, tujuh puluh Mungkin teman-teman dua, tujuh puluh dua, tujuh puluh dua, ya. puluh dua, tujuh puluh itu dia point, gitu. Yang Berada di dua, tujuh puluh dua, tujuh puluh